Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang siang ini saya akan promosikan ini batu kaki kejubung ungu ini warnanya ungu ada yang mentah, ada yang mateng, ada yang kosok ini ukurannya sekitar satu sentian. Harganya murah banget hanya 35.000 bisa bayar di tempat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini bisa Anda beli di kolom komentar apa permasalahannya nanti kita akan chat dulu nanti kan kita akan share WA. Jadi ini aman. Ini batu-batu asli, bukan masakan atau tiruan atau lab created. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.